Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alem Daun di sini. Kali ini Alemdaun akan membagikan drama Korea terbaru yang berjudul Please Send Me A Fun Letter. Kali ini kita memasuki episode yang pertama. Episode yang pertama dimulai dari Han Kang Hee yang dia adalah seorang artis terkenal di Korea. Dia mempunyai banyak penggemar dan salah satunya adalah Bang Yuna. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang menderita leukemia dan sangat mengidolakannya hingga tempat tidurnya penuh dengan foto-foto Kang Hae. Ayah Yuna yang bernama Bang Junseok bermimpi buruk namun dia terbangun karena perawat Pyo membangunkannya untuk menanyakan keberadaan Yuna yang akan diperiksa. Jung pun langsung mencari putrinya. Para ibu dari pasien yang satu kamar dengan Yuna sedang menonton drama dan mereka berkomentar buruk tentang drama yang diperankan oleh Kang Hae. Anak-anak mereka memperingatkan ibunya agar tidak mengatakan hal itu di depan Yuna. Karena temperamen Yuna yang buruk bisa saja dia mengamuk jika tahu idolanya dihujat oleh mereka. Namun mereka malah semakin menjelek-jelekannya. Tiba-tiba saja anak-anak mereka memberikan kode agar ibunya berhenti berbicara. Karena ternyata Yuna sudah berada di belakang mereka dan memandangi mereka dengan penuh amarah. Kedua ibu itu pun langsung merasa bersalah terhadap Yuna. Kang Kang He melakukan wawancaran dengan reporter Son. Pak Son bahkan menyinggung soal bagaimana Kang He bisa sukses ini kalau bukan karena bantuannya sejak awal. Pak Son memperlihatkan video ibu Kang He yang tidak berselera makan karena sedih putrinya jarang menemuinya. Namun Kang Hee tahu kalau ibunya hanya pura-pura sedih saja untuk mencari sensasi. Kang Hee malah berkata kalau seharusnya Pak Son lah yang harusnya berterima kasih. Karena selama ini dia sudah mendapatkan uang darinya, Pakson marah karena sikap Kang He dan memperingatkannya untuk menjaga sikap kepadanya karena bisa saja dia merugikannya dengan menulis artikel buruk tentangnya. Namun Kang He tidak peduli dengan artikel apapun yang akan ditulisnya. Lalu dia pergi meninggalkan Pakson. Ibu Soli menghampiri Yuna yang baru saja selesai diperiksa. Dia memberikan sebotol air minum kepada ayah Yuna dan meminta maaf kepada Yuna karena sudah berkomentar buluk soal Kang He tadi Namun Yuna diam saja, masih ngambek sejak tadi Ayahnya pun berhasil membujuknya dengan air minum yang diterimanya tadi Jelas saja Yuna langsung ceria karena botol air minum itu diiklankan oleh Kang He Ayahnya protes karena Yuna selalu memanggil Kang He dengan sebutan kakak Padahal dia seumuran dengan ayahnya Bahkan beberapa bulan lebih tua daripada ayahnya. Namun Yuna terus membela idolanya dan memujinya. Hingga ayahnya keceplosan kalau saat sekolah bahkan nilai-nilai Kang He sangat buruk. Yuna pun curiga bagaimana ayahnya bisa tahu namun ayahnya bisa mengalihkan pembicaraan. Tapi Yuna tetap ngambek dan tidak ingin bicara dengannya. Jung Seok ternyata bekerja sebagai supir sewaan Dia sedang menunggu penumpangnya di kantor pengacara Tiba-tiba dia membayangkan saat dahulu dirinya kalau dari kantor tersebut Saat dia mengantar penumpangnya, dia mendengarkan siaran radio yang malah berkomentar buruk tentang Kang Hae membuatnya merasa kesal Penumpang pun melihat artikel saat Kang Hae dan reporter Son bertengkar Ternyata artikel itu sudah menyebar dan membuat Kang Hae terlibat gosip tentang wawancara kontroversialnya Kang He pun mengetahui tentang gosipnya, dan dia membaca komentar-komentar tersebut, membuatnya merasa kesal karena mereka menyebutnya orang yang kasar. Namun karena penasaran, dia tetap membaca seluruh komentar, dan bahkan dia melihat komentar yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Hal ini pun membuat Kang He sedih, para pengembarnya menunggu di depan gedung agensinya. Namun saat Kang Hae akan keluar dari mobilnya dia merasa pusing dan bahkan berhalusinasi kalau para penggemarnya itu adalah para pembencinya yang sudah berkomentar jahat terhadapnya Kepala agensi yang bernama Yeon Ah Yong menegur Kang Hae karena sudah mengacaukan wawancaranya Meskipun dia mengomelinya namun dia sangat khawatir melihat mata Kang Hae yang sembab Mengira kalau Kang Hae sedih karena Pak Son yang sudah mengganggunya namun Kang He membantah hal itu, lalu Ayong menebak kalau Kang He pasti kacau seperti itu karena sudah membaca komentar jahat terhadapnya. Ayong pun mengomelinya untuk berhenti melakukan hal itu, namun Kang He malah balik mengomeli Ayong. Ya, Kang He juga terkenal dengan omelannya di antara para penggemarnya. Karena setiap para penggemar meminta tanda tangannya, dia juga selalu memberikan pesan nasihat terhadap mereka. Dia beralasan melakukan itu karena tidak ingin bertanggung jawab terhadap kehidupan penggemarnya jika kehidupan mereka kacau hanya karena membuang-buang waktu untuk meminta tanda tangannya. Saat akan meninggalkan gedung agensi, manajernya bertanya soal hadiah dan surat dari penggemarnya. Namun Kang kaknya takut kalau itu semua dari para pembencinya, sehingga dia menyuruhnya untuk mengembalikan semua hadiah itu dan menyimpan surat-surat tersebut di kantornya. Namun, saat manajernya menyerahkan semua itu pada staf agensi, ada beberapa surat yang terjatuh dan bahkan tertinggal saat mereka semua pergi. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengambil surat itu dan bahkan memotretnya. Yuna ngambek tidak ingin melakukan pemeriksaan biopsi karena itu sangat sakit, namun ayahnya terus membujuknya. Bahkan, dia berjanji akan mengabulkan apapun keinginan Yuna jika dia mau diperiksa. Akhirnya, Yuna pun mau melakukan pemeriksaan itu. Yuna menangis karena tidak mau melakukan biopsi, karena baginya itu sangat sakit. Ayahnya pun sedih melihat putrinya kesakitan, namun tidak bisa melakukan apapun karena itu sudah prosedur rumah sakit. Saat sudah selesai diperiksa, Yuna mengingatkan ayahnya yang lupa dengan janjinya mengabulkan keinginannya. Namun tiba-tiba paman yang bernama Yondo datang. Dia hampir keceplosan membicarakan soal ibu Yuna, namun ayah Yuna berhasil membungkamnya. Yuna menyinggung soal keinginannya lagi dan dia pun memberitahukan keinginannya kepada mereka. Mereka membaca isi surat Yuna untuk Kang Hae. Ternyata keinginannya adalah mendapatkan surat balasan dari idolanya tersebut. Yondo menganggap itu hal yang sulit karena Kang Hae adalah bintang top Korea. Namun Jung Seok menyepelekan hal itu karena dirinya dan Kang Hae ternyata teman sekelas di SMA. Tapi Yondo mengatakan apakah dengan alasan itu dia bisa dengan mudah menghubungi Kang He, semua itu tetap saja mustahil. Kang He makan malam dengan sutradara dan stafnya karena sudah menyelesaikan proyek drama mereka. Kang He menanyakan penulis naskahnya yang tidak ikut dengan mereka. Apakah dia tidak datang karena tidak ingin bertemu dengannya? Namun sutradara beralasan kalau penulisnya sedang tidak enak badan. Kang He mendengar pembicaraan sutradara tersebut yang sedang menjelek-jelekannya dan juga ibunya. Mendengar hal itu membuat Kang He kesal dan Kang He kembali ke mejanya Sutradara membicarakan soal peringkat drama yang rendah bukanlah salah Kang He Namun salah ibunya yang sudah menyebarkan videonya sehingga orang-orang mengira kalau Kang He bukanlah seorang anak yang bermoral Namun Kang He menanggapi hal itu dengan tertawa Menganggap kalau peringkat drama yang rendah tersebut bukanlah salah aktrisnya Melainkan karena ceritanya yang tidak menarik dan arahan dari sutradaranya yang tidak bagus namun, sutradara tersebut menjadikan gosip Kang He agar dia bisa menyalahkan Kang He atas peringkat dramanya. Kang He pun muak dengan mereka yang menjelek-jelekan dirinya di belakang. Lalu, dia pergi. Namun, sutradara memperingatkan Kang He karena dia sudah melakukan kesalahan besar karena sudah berbicara kasar padanya. Kang He semakin kesal saat sepatu barunya menginjak permen karet. Saat dia sedang membersihkan sepatunya, tiba-tiba sutradara tadi melemparkan sesuatu padanya dan memarahinya karena sudah berbicara kasar padanya. Menyumpahinya kalau dia akan segera terkena masalah besar karena sikapnya tersebut. Para pengunjung lain merekam pertengkaran tersebut. Namun Kang He segera pergi, namun sutradara itu menahannya, mencengkram tangan Kang He dengan sangat kasar. Namun tiba-tiba lampu mobil menyoroti mereka, membuat perhatian mereka tertuju pada orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Bang Jung Seok. Dia melepaskan cengkeraman tangan saudara tersebut dari tangan Kang He. Mereka bertanya-tanya siapakah dia? Apakah manajer barunya? Namun ternyata dia hanyalah supir sewaan Kang He dan dia pun mengantarnya pulang. Saat di perjalanan, Jung Seok teringat dengan perkataan Yondo waktu itu. Lalu dia memulai percakapan dengan menanyakan keadaan tangan Kang He dan menyuruhnya untuk segera mengobatinya namun Kang hanya diam saja. lalu dia bertanya apakah Jung Seok mengenalinya? tentu saja Jung Seok mengiyakannya. namun tiba-tiba Kang He berkata kalau Jung Seok belum berubah masih saja berpura-pura tidak mengenalinya. dan akhirnya mereka pun saling tersenyum dan menyapa. di malam yang indah itu mereka mengobrol dengan akrab. lalu tiba-tiba suasana berubah canggung lagi saat Jung Seok membicarakan soal Yuna dan keinginannya tersebut. Sedangkan Kang Hae terkejut mengetahui Jong Seok sudah mempunyai putri, bertanya-tanya kapan dia menikah. Setelah Jung Seok selesai memarkirkan mobil Kang Hae, Kang Hae pun pamit masuk lebih dulu ke rumahnya. Namun diam-diam dia mengawasi Jong Seok apakah sudah pergi atau tidak. Namun ternyata dia sudah pergi dan bahkan sambil merokok. Padahal dahulu dialah yang menyuruh Kang Hae untuk berhenti merokok. Jadi saat SMA, Jung Seok yang siswa pindahan itu bolos kelas dengan bersembunyi di ruang seni. Dan Kang He juga beralasan pergi syuting, padahal dirinya bolos dan pergi ke ruang seni juga untuk merokok. Mengira kalau tidak ada siapapun di sana, namun saat selesai merokok tiba-tiba Jung Seok ada di hadapannya. Pada saat itu mereka tidak saling mengenali meskipun satu kelas, dan malah mengira kalau Jung Seok kakak kelasnya hendak pergi, malah ada guru yang mencium bau rokok dari ruangan seni sehingga mereka pun bersembunyi. Namun guru itu meminta agar murid yang merokok itu keluar. Kang Henda keluar mengakui kalau itu ulah dirinya. Namun Jung Seok menghentikannya dan malah dia yang menyerahkan dirinya untuk dihukum. Kang yang penasaran dengan Jung Seok pun melihat foto kontaknya Jung Seok namun hanya ada foto dirinya dan juga putrinya. Jung Seok masih memikirkan keinginan Yuna tapi Yondo malah menyuruhnya untuk menyerah saja. Namun Jung Seok yang sudah berjanji tidak ingin mengecewakan putrinya. Tiba-tiba saja Yondo menyinggung soal ibunya Yuna yang pergi ke Amerika Serikat dan memilih pria lain. Jung Seok kesal dengan ucapan Yondo. Karena bagaimanapun juga dia tetap ibu Yuna Saat sedang membereskan buku dongeng Jung Seok tiba-tiba saja mendapatkan ide Ternyata dia berencana untuk membuat surat balasan palsu dari Kang Hae untuk Yuna Rencana mereka pun berhasil karena Yuna begitu senang menganggap Kalau surat itu benar-benar balasan dari idolanya Mereka pun juga ikut senang namun karena surat balasan palsu itulah, Yuna semakin bersemangat untuk terus menulis surat kepada Kang He di setiap waktu dan memberikannya pada ayahnya. Jung Seok hanya bisa pasrah menerima surat Yuna. Jung Seok dan Yondo membaca semua surat Yuna dan mereka merasa frustasi bagaimana caranya membalasnya. Di surat lain, Yuna ingin mendapatkan bocoran bagaimana ending dari drama Kang Hae. Jung Seok pun langsung mencari informasi bagaimana perkiraan endingnya. Ternyata ada yang memberitahu kalau drama itu akan happy ending. Sehingga Yuna pun dengan senang menontonnya. Begitupun semua teman satu kamar dan para walinya. Namun ternyata akhir drama ini malah set ending yang membuat Yuna kecewa. Begitupun dengan Kang He yang melihat dramanya. Dia sangat marah saat mengetahui kalau yang ditayangkannya tidak sesuai dengan naskah dan adegan yang sudah dia lakukan. Setelah dramanya berakhir dengan set ending... Muncul masalah baru lagi untuk Kang He Ternyata orang yang memotret surat penggemar yang jatuh itu menulis artikel Kalau Kang He hanya menerima hadiah mahal dan membuang surat penggemarnya Sehingga dia dikritik habis-habisan oleh para penggemarnya Kepala agensi pun langsung mengambil langkah untuk memperbaiki kabar tersebut Dengan mencari tahu siapa dalang lewat CCTV Kepala agensi pun langsung mengambil langkah untuk memperbaiki kabar tersebut Dengan mencari tahu siapa dalangnya lewat CCTV Yuna juga mengetahui tentang kabar itu dan masih membela idolanya kalau dia tidak seburuk yang dibicarakan orang-orang. Yuna ingin menulis surat penggemar lagi. Namun ayahnya melarangnya beralasan kalau Kang He pasti sangat sibuk. Yuna pun terpaksa menurut. Yuna memandangi surat balasan palsu itu dan memikirkan keadaan idolanya. Lalu dia melihat temannya yang ternyata mempunyai akun saluran pelanggan. Dengan hampir semua pelanggannya adalah orang-orang rumah sakit itu. Lalu Yuna pun punya ide dan meminta bantuan temannya Orang-orang di rumah sakit pun berkumpul di kamar Yuna karena ingin tahu surat balasan dari Kang Hae tersebut Ternyata Yuna merekam video pengakuan dirinya yang mendapat balasan surat dari Kang Hee tersebut di saluran temannya tersebut Bahkan dalam video itu dia juga mengatakan namanya dan lokasinya saat ini Yondo dan Jung Seo pun semakin frustasi karena kebohongan mereka malah sampai sejauh itu mereka pun membubarkan keramaian tersebut. Ayahnya bertanya kepada dia kenapa dia melakukan hal itu. Tentu saja Yuna beralasan untuk membersihkan nama Kang He karena gosip tersebut. Karena kesal dengan perbuatan Yuna, Jung Seok memarahi Yuna, membuatnya sedih dan marah lalu membuang kotak suratnya. Yondo membereskan isi kotak surat yang berantakan itu dan ternyata di sana ada surat Yuna untuk ibunya juga. Yuna sedih karena bahkan ibunya tidak bisa membalas suratnya. Kepala agensi menjelaskan yang sebenarnya terjadi kepada reporter Son dan mencoba bernegosiasi agar dia bisa mengoreksi artikelnya. Namun reporter Son menolaknya. Ternyata yang memotret surat penggemar itu adalah reporter Son. Tiba-tiba staf agensi memberitahu sebuah video kepada Ayong dan tentu saja itu membuat Pak Son penasaran. Ternyata video Yuna itu viral hingga masuk berita. Dan Kang He pun terkejut melihatnya karena merasa dirinya tidak melakukan hal itu. Yuna juga mengetahui hal itu dari temannya. Sedangkan ayah Yuna semakin frustasi karena kebohongannya bisa menimbulkan masalah seheboh itu. Namun Yondo merasa tenang-tenang saja karena tidak ada pihak yang dirugikan akan hal itu. Malah itu sangat menguntungkan karena Yuna senang, keinginannya terkabul dan reputasi Kang He kembali baik. Kang He menyuruh Ayong untuk mengklarifikasi kalau itu bukan perbuatannya. Kang He berpikir kalau Yuna hanya mencari sensasi. Namun Ayong mengatakan kalau video itu membuat reputasinya membaik lagi. Tapi Kang He malah ingin membantahnya dan membuatnya seolah mengakui kalau dirinya bukanlah idola yang menghargai penggemarnya. Kang He pun pergi, berniat untuk menemui Yuna untuk mengklarifikasi semuanya dengan orang tua Yuna. Karena sebenarnya dia mengkhawatirkan Yuna jika terjadi sesuatu padanya dan membuatnya takut kalau wartawan lebih dulu menemukannya. Kang He menunggu di depan kamar Yuna. Perawat Pio lewat dan mencurigainya. Beruntung dia tidak mengenalinya. Tiba-tiba saja Jung Seok keluar dari kamar Yuna dan menyadari keberadaan Kang He dan menyapanya. Tentu saja, Kang He terkejut. Kenapa dia ada di sana? Namun, dia pun akhirnya tersadar kalau anak yang lebih video itu mempunyai nama yang sama dengan Putri Jung Seok. Untuk memastikannya, dia bertanya apakah anak itu adalah putrinya. Dan karena Kang He sudah bertanya kepada Ayah Yuna, episode yang pertama pun berakhir sampai di sini. Kali ini kita memasuki episode yang kedua. Episode yang kedua dimulai dari Bang Jung Seok diam-diam membaca surat Yuna untuk ibunya. Jung Seok sempat berpikir akan mengakui soal kebohongan tentang surat penggemar itu karena tidak menyangka kalau Yuna akan seserius ini dengan keinginannya. Padahal selama ini dia pun tahu kalau setiap keinginan Yuna harus terwujud meskipun dirinya dan Yondo bersusah payah mewujudkannya. Kang He dan manajernya tiba di rumah sakit Yuna dan hendak menemuinya. Namun Ternyata diam-diam reporter Son mengikuti mereka Kang He berdiri sendirian di depan kamar Yuna menunggu manajernya yang sedang membeli minuman Saat hendak masuk lift manajernya berpapasan dengan reporter Son Namun ternyata dia tidak menyadarinya Padahal reporter Son sudah panik ketakutan kalau dia akan ketahuan oleh manajer Kang He Kang He yang sedang menunggu pun juga hampir ketahuan oleh perawat Pio. Tiba-tiba Jung Seok keluar dari kamar Yuna dan menyadari keberadaan Kang Hae dan menyapanya Kang Hae terkejut dan dia akhirnya menyadari kalau Yuna itu adalah putri Jung Seok Jung Seok pun bergegas membawa Kang Hae ke tempat aman Namun ternyata reporter Song mengawasi dan mengikuti mereka Gerak-gerik reporter Sean pun dicurigai oleh yondo Do dan tidak sengaja melihatnya mengikuti Jung Seok Tentu saja dia pun juga mengikuti mereka Jung Seok membawa Kang Hae ke tempat aman untuk berbicara. Dia meminta maaf karena surat penggemar itu adalah ulahnya dan tidak mengira kalau akan menimbulkan masalah seheboh itu. Kang Hae tetap menyuruhnya untuk mengakui kalau bukan Kang Hae lah yang menulisnya. Namun tiba-tiba Jung Seok berlutut bercerita kalau Kang Hae adalah penyemangat Yuna untuk melawan rasa sakitnya. Bahkan surat balasan itu pun memberikan banyak energi untuknya. Kang Hae pun bertanya apakah maksud Jung Seok, dia harus melakukan kebohongan untuk kebaikan? Di tempat lain seseorang memotret mereka, Kang He tidak bisa tidur karena harus memikirkan perkataan Jung Seok sebelumnya. Esok harinya, Kang Hae datang ke rumah sakit secara terang-terangan, membuat semua orang yang melihat terkejut dan terpesona. Yuna diberikan kejutan dengan Kang Hae berada di hadapannya saat membuka mata. Yuna pun tidak bisa menahan air mata bahagianya hingga dia memeluk idolanya tersebut. Semua orang juga ikut bahagia melihatnya. Kang Hae memberikan tanda tangan untuk orang-orang di rumah sakit dan bahkan dia membacakan dongeng untuk anak-anak di sana. Tentu saja keberadaannya membuat orang-orang berkerumun memotretnya namun tidak dengan ibunya Donggu Dia malah menghindari Kang He agar tidak menyadari keberadaan dirinya Kang He juga memberikan donasi ke rumah sakit itu Tentu saja semua hal itu membuatnya langsung menjadi topik pembicaraan di mana-mana Reporter Son pun juga melihat Kang He saat bersama Yuna dan ayahnya melalui vlog Donggu dia lalu memeriksa kameranya dan marah saat ingat kartu memorinya tidak ada. Jadi pada malam dia mengikuti Jun Seok dan Kang He dia mencoba memotret mereka. Namun Yon Do yang merasa curiga malah mengganggunya dan mengambil kartu memori tersebut. Reporter Son yakin kalau ada sesuatu di antara mereka. Dia pun menghubungi seseorang untuk meminta informasi dari rumah sakit tersebut. Ternyata Yuna ingin mengunjungi rumah Kang He seperti yang dia katakan di blognya. Donggu, mereka pun tiba di rumah Kang He saat Yuna dan Donggu masuk duluan dan merasa kagum dengan rumahnya. Namun, Kang He malah berbicara dengan Jung Seok, menyinggung soal dirinya yang tidak pernah memperlihatkan tempat tinggalnya pada orang lain. Jung Seok, yang menyadari kekesalan Kang He, pun hanya bisa berterima kasih karena sudah mengundang mereka ke sana. Mereka melakukan persiapan untuk merekam vlognya, Donggu, dengan Kang He di sana. Donggu menyinggung soal usia Kang He yang seumuran dengan ibunya. Jelas saja itu membuat Kang Hae kesal karena menyadari usianya yang sudah tidak muda lagi. Mereka pun mulai merekam vlog. Dan dalam wawancara tersebut, Kang He mengatakan kalau dirinya suka memasak di rumah. Setelah selesai merekam, Yuna juga mengatakan kalau dirinya suka masakan rumahan. Karena ayahnya adalah juru masak yang sangat hebat. Jelas hal tersebut membuat ayahnya malu lalu pergi beralasan ke toilet. Kang He bertanya tentang ibu Yuna, tentu saja Yuna terlihat tidak nyaman saat membicarakan hal itu Lalu Donggu memberitahu Kang He kalau Yuna tidak mempunyai ibu Mengetahui hal itu membuat Kang He merasa bersalah karena sudah bertanya soal ibunya Reporter Son mendapatkan informasi dari Yuna dan ayahnya Ia menyadari kalau tempat tinggal Jung Seok sama dengan tempat tinggal Kang He dahulu Dan membuatnya semakin penasaran Di stasiun radio, seorang penyiar yang bernama Hyeri terlihat kesal melihat artikel Kang He. Tiba-tiba rekannya datang dan bertanya apakah dia pernah satu SMA dengan Kang He dan bahkan seangkatan karena mereka seumuran. Namun kenapa pada siaran tempo hari dia berkomentar buruk tentangnya seolah-olah dia membencinya? Ternyata saat di SMA Kang He, Hyeri dan gadis berkacamata itu berteman. Mereka membicarakan Jung Seok yang sedang dihukum lari keliling lapangan karena ketahuan merokok saat itu. Saat itu Kang Hae juga baru mengetahui kalau Jung Seok ternyata satu kelas dengannya. Jung Seok sangat populer di sekolah tersebut karena dia siswa pindahan yang tampan. Bahkan Harry pun menyukai dan hendak menyatakan perasaannya tersebut. Namun Kang Hae menganggap wajah Jung Seok tidak tampan dan membuat Hyeri sedikit kesal. Namun gadis berkacamata itu mencoba mengalihkan pembicaraan agar mereka tidak bertengkar. Tiba-tiba Hyeri menyapa Jung Seok yang ternyata memperhatikan mereka. Kang Hae yang merasa bersalah pada Jung Seok pun bergegas pergi. Namun ternyata Jung Seok malah memperhatikan Kang Hae dan bahkan tersenyum. Harry yang menyadari hal itu jelas saja marah hingga mempunyai dendam sampai sekarang Ternyata rekannya itu meminta Harry untuk mengundang Kang Hae sebagai bintang tamu dalam siarannya Namun tampaknya Harry tidak menyetujui hal itu Tiba-tiba saja dia terkejut saat melihat foto Jung Seok bersama Kang Hae di artikel tersebut Reporter Son mengunjungi SMA Kang Hae dan memeriksa album tahunannya di sanalah dia mengetahui kalau Kang He dan Jun Seok satu kelas dan membuatnya sangat senang karena mengetahui rahasia mereka karena dia mengira kalau ada kesepakatan di antara keduanya. Donggu menghubungi ibunya agar tidak mengkhawatirkannya yang akan menginap di rumah Kang He. Namun tetap saja ibunya sangat khawatir. Lalu dia teringat dengan masa lalunya saat melihat video Kang He. Ternyata ibunya Donggu adalah dia si kacamata yang berteman dengan Kang He dan Yeri. Namun sepertinya terjadi kesalahpahaman di antara mereka hingga saat ini. Karena itulah dia menghindari Kang He tempo hari saat di rumah sakit. Kang He memasak makan malam dan mereka pun makan malam bersama seperti sebuah keluarga bahagia. Setelah Yuna dan Donggu tidur, Kang He pun mengajak Junseok untuk minum bir dan Kang He meminta maaf karena sudah bertanya pada Yuna tentang ibunya. Namun Jun Seok tidak mempermasalahkan akan hal itu Kang Hye juga bertanya apakah itu berarti dia membesarkan Yuna sendirian Jun Seok pun teringat dengan masa lalunya saat dia piknik bersama Yuna dan neneknya saat itu meskipun Yuna terlihat senang tetap saja dia merasa iri melihat anak lain yang bisa bersama ibunya Neneknya yang menyadari hal itu lalu memberitahu Yuna tentang ibunya yang saat ini tidak bisa menemuinya karena dia berada sangat jauh di Amerika Serikat sana Yuna pun terlihat sedih mendengarnya Jun Seok yang sedari tadi mendengar pun menghibur mereka dan mendorong Ayunan seolah mereka terbang naik pesawat menuju Amerika Serikat Dan mereka bertiga pun tertawa bahagia namun kebersamaan mereka tidak bisa terulang lagi karena nenek Yuna meninggal tertabrak mobil saat hendak mengambil bekalnya yang jatuh ke tengah jalan. Jung Seok pun sangat terpukul dengan kematian ibunya hingga dia menangis saat di rumah sakit. Yuna pun menghampiri ayahnya. Dengan sikap dewasanya dia mencoba untuk menghibur ayahnya dan memeluknya. Mengetahui akan hal itu membuat Kang He mengerti mengapa Jung Seok sampai berbohong kepada Yuna. Kang Hae menyinggung soal dirinya yang terkejut melihat Jung Seok saat menjadi supir sewaannya karena yang dia tahu, Jung Seok adalah seorang pengacara di salah satu firma hukum terkenal di Korea. Namun Jung Seok terkejut bagaimana Kang Hae bisa mengetahui kalau dirinya seorang pengacara. Ternyata dahulu agensi Kang Hae bekerja sama dengan firma hukum Jung Seok. Dan Kang He pun senang saat tahu kalau akan bertemu dengan Jung Seok. Namun sayangnya, tepat di hari itu Jung Seok mengundurkan diri dari kantornya sehingga mereka tidak bisa sempat bertemu. Kang He beralasan kalau dia hanya menebaknya saja karena tahu Jung Seok masuk ke universitas hukum. Jung Seok tetap merasa aneh bagaimana tebakannya begitu tepat. Kang Hee mengalihkan pembicaraan dengan mengambil bir lagi dan merasa dirinya ceroboh karena sudah mengatakan hal itu sambil memukul kepalanya dengan kaleng bir. Lalu dia memberikan kaleng bir itu kepada Junseok. Jelas saja bir itu pun menyembur dan membasahi pakaian Junseok. Namun justru hal itu membuat mereka tertawa bersama karena mengira Kang Hae sengaja melakukannya. Kang Hae memaksa Junseok untuk berganti pakaian dengan pakaian miliknya yang sebenarnya dengan sengaja dia pilih pakaian yang tidak pantas untuk menjahili Junseok. Namun Junseok menolaknya karena merasa pakaian itu tidak cocok untuknya. Namun, pada akhirnya dia terpaksa memakainya. Saat mencoba semua baju itu, Kang Hae malah terus memotret Jung Seok berpikir kalau itu adalah hal lucu yang harus diabadikan. Namun, Jung Seok mencoba mengambil ponsel Kang Hae untuk menghapusnya. Tetapi mereka berdua malah terjatuh ke sofa dan hampir berciuman, namun ternyata itu hanya khayalan Kang Hae saja. Karena sebenarnya Jung Seok langsung menghapus fotonya saat sudah mengambil ponsel tersebut. Kang He kesal karena foto-foto itu dihapus, padahal foto itu akan menjadi penghiburnya saat dia merasa tertekan. Jung Seok malah mengelus kepala Kang Hee sebelum dia pergi tidur. Jelas saja hal itu membuat Kang Hee bahagia. Apalagi Jung Seok membalas pesan ucapan selamat malamnya dan Kang Hee pun semakin merasa berbunga-bunga. Sedangkan di tempat lain reporter Son terlihat sangat bersemangat saat membuat sebuah artikel yang mengungkap rahasia Kang Hee dengan Jung Seok yang sudah diketahuinya. Kesokan harinya Kang Hae terbangun karena mendengar suara bersik dari dapurnya Ternyata Jun Seok sedang memasak sarapan Sadar kalau dirinya berantakan dan tidak ingin Jun Seok melihatnya Dia pun langsung merapikan dirinya Dan bahkan berdandan berpikir kalau dia harus tetap terlihat cantik di depan para penggemarnya Hingga dia tidak menyadari kalau ponselnya berdering Mereka semua menunggu Kang Hae yang tidak kunjung keluar dari kamarnya Jun Seok mencoba memanggilnya namun tetap tidak ada jawaban Tiba-tiba Kang He keluar dengan begitu cantik hingga semuanya terpesona. Namun Jun Seok mengetahui kalau Kang Hee berdandan malah mengira dia tidak membersihkan make makeupnya sebelum tidur. Di rumah sakit teman-teman Yuna mendengar ibunya sedang membicarakan artikel terbaru dari Pak Son tersebut. Membuat mereka hanya bisa mengelah nafas dan merasa kasihan kepada Yuna. Mereka pun berniat menghubungi Yuna lewat Yondo namun sayang mereka tidak bisa dihubungi. Kang Hendak pergi dengan mereka ke rumah sakit Namun menjadi perdebatan diantara Kang He dan Jun Seok Membuat Yuna merasa curiga sejak kapan mereka begitu dekat Kang He pun beralasan kalau mulai sekarang dia berteman dengan ayahnya Yuna Yuna pun percaya akan hal itu dan terlihat senang Saat mereka akan keluar dari rumah Kang He, Tiba-tiba saja manajernya telepon dan khawatir karena Kang He tidak menjawab teleponnya sejak tadi Manajernya menyuruh Kang He dan mereka semua untuk tetap tinggal di rumahnya karena sebuah artikel yang menyebutkan kalau Kang Hae membayar Jun Seok untuk membuat video tersebut Kang Hae disuruh tetap tinggal di rumah untuk menghindari wartawan. Namun terlambat karena anak-anak sudah membuka pintu gerbangnya Sehingga wartawan pun langsung saja heboh memotret mereka dan mengajukan beberapa pertanyaan Jun Seok pun mencoba untuk melindungi mereka Namun wartawan bertanya kenapa dia berada di rumah Kang Hae kalau bukan karena uang Dan juga memiliki hubungan spesial dengannya atau apakah mereka melakukan reuni sekolah, dan Yuna yang menyadari itu pun terlihat terkejut. Jelas saja, semua orang sudah tahu latar belakang Junseok. Junseok pun mencoba menghentikan dengan mengancam mereka menggunakan hukum dan profesinya yang seorang pengacara. Yuna menepis tangan ayahnya saat diajak pergi. Donggu juga bertanya apakah ayahnya Yuna dan Kang He saling mengenal, dan kenapa dia berbohong. Kang He tidak bisa menjawabnya, apalagi Yuna juga bertanya tentang kebenaran balasan surat itu. Yuna yang kecewa pun menangis, dengan terpaksa Kang He pun jujur kalau memang bukan dia yang menulisnya. Wartawan yang juga mendengar itu langsung saja menyerangnya dengan berbagai macam pertanyaan. Tiba-tiba Yuna mimisan dan pingsan dalam pelukan Kang He. Yuna pun dilarikan ke rumah sakit dan semua orang menjadi khawatir. Kang He bahkan menunggu Yuna saat diperiksa. Dan saat Yuna memandanginya, dia tersenyum seolah memberikan isyarat agar Yuna semangat. Yuna selesai diperiksa, Jun Seok dan Kang He menunggunya Kang he melihat banyak foto dirinya di tempat tidur Yuna Karena bagi Yuna foto itu adalah jimat agar dirinya tidak sakit Jun Seok dan Kang he mengobrol di tempat lain Kang He berpikir kalau seharusnya dia tetap berbohong karena semua itu salahnya Namun Jun Seok menenangkannya kalau ini salah Jun Seok Dan suatu saat Yuna akan tetap mengetahui kebenarannya Lalu Jun Seok memberikan sekotak surat yang ditulis Yuna untuk Kang Hae Meminta Kang Hae untuk membacanya Namun Kang Hae terlihat berhalusinasi lagi Ketakutan kalau surat itu sebuah teor dari pembencinya Hingga kotak itu pun terjatuh dan meminta Jun Seok untuk menyimpan surat itu Jun Seok pun menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi Kang Hae Dan saat dia membereskan surat itu Dia pun teringat kalau saat SMA Kang Hae berada di situasi yang sama Ketakutan saat melihat hadiah dari yang menerornya. Karena itulah dia memiliki trauma hingga sekarang. Jun Seok pun mencoba menenangkannya sama seperti yang dia lakukan seperti dulu. Oke, karena Jun Seok sudah mencoba menenangkan Kang Hae, episode yang kedua pun berakhir sampai di sini. Kali ini kita memasuki episode yang ketiga. Episode yang ketiga dimulai dari Han Kang Hae yang berhenti merokok menggantikan kebiasaannya itu dengan memakan permen Lalu dia melihat Jung Seok masuk ke ruangan seni sambil membawa sebuah kotak hadiah dan dia pun mengikutinya Dan dia pun diam-diam mengawasi Jung Seok yang entah sedang apa di sana Hyuri menyenangati Jung Seok yang sedang bermain basket Sedangkan si gadis berkacamata yang bernama Yeon Hae sedang membaca artikel Kang Hae Kang Hae hanya bisa tersenyum saat temannya itu memujinya Mereka bernuansa memuji Kang Hae yang kelak pasti akan menjadi aktris top dan mempunyai klub penggemar Namun Kang Hae menyombongkan dirinya karena dia memang sudah mempunyai klub penggemar Diam-diam Hyeri memberi kode kepada Yeon-hee untuk berbicara soal rencana mereka. Dia memberitahu Kang-hee kalau ada yang memberikan hadiah untuknya di lokernya. Mereka berpura-pura senang akan hal itu. Namun di belakangnya Hyeri terlihat senang karena rencananya berhasil. Namun Yeon-hee tampak merasa bersalah. Kang-hee membuka lokernya dan terlihat ada dua kotak hadiah yang sama di sana. Dia mengambil salah satu kotak tersebut dan membukanya. Dia mengira kotak yang dia ambil adalah hadiah dari Jung Seok Yang padahal hadiah itu di kotak yang satunya lagi Dia membaca surat itu namun seketika ekspresinya berubah ketakutan dan menjerit Dia menjatuhkan kotak tersebut yang berisi surat berdarah dan bangkai burung Siswa lainnya pun menjadi heboh dan Kang Hae semakin ketakutan hingga lemas dan berhalusinasi Beruntung Jung Seok yang datang menyadarkannya Namun setelah Kang Hae merasa tenang dia pergi begitu saja Kang Hei menceritakan penyebab traumanya itu pada Jun Seok Dan dia bilang baru tahu jauh setelah kejadian itu Kalau Jun Seok berusaha membantunya pada saat itu Namun Jun Seok berpura-pura tidak ingat akan hal itu Anehnya Kang Hei yang tidak bisa membaca surat penggemar Namun dia malah kecanduan membaca komentar Bahkan komentar jahat sekalipun Karena dirinya merasa kalau kebencian tidak memiliki kebohongan Sedangkan rasa suka bisa saja hanya suatu kebohongan namun Jung Seok malah bertanya apa pendapat Kang Hae tentangnya. Dia beralasan kalau dia sangat penasaran tentang semua hal yang ada pada diri Kang He. Dan Kang He malah balik bertanya kenapa Jung Seok penasaran. Dan Jung Seok menyuruh Kang He untuk mempercayai dirinya sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan peduli dengan semua hujatan. Tiba-tiba manajernya datang sehingga pembicaraan mereka pun berakhir. Karena masih penasaran, Jung Seok bertanya soal kotak hadiahnya dahulu. Dan ternyata Kang Hae sama sekali tidak membuka kotak tersebut sehingga tidak mengetahui apa isinya. Melihat Jung Seok yang kecewa, dia pun meminta kotak yang berisi surat Yuna tersebut. Karena dia akan mencoba membacanya. Orang-orang di sekitar rumah sakit bergunjing tentang skandal itu. Bahkan saat Yuna dan ayahnya sedang berbelanja Namun mereka pura-pura tidak mendengar hujatan tersebut dan malah minum dan bersantai Lalu Yuna berkata kalau ternyata menjadi terkenal itu melelahkan dan pasti akan menderita Jung Seok membenarkan hal itu Lalu bertanya siapa yang Yuna maksud Dan tentu saja orang itu adalah Kang Hae yang lebih mengejutkan Yuna ternyata sudah mengetahui kalau yang menulis surat balasan itu adalah ayahnya. Dia mengetahui hal itu sejak Kang He datang ke rumah sakitnya dan memberikan tanda tangannya. Yuna menyadari kalau tulisannya berbeda. Mereka pun kembali ke rumah sakit dan melihat Donggu yang sedang siaran. Kemudian membuat ayahnya mempunyai sebuah ide. Sedangkan Kang He yang baru bangun dalam keadaan dirinya dan rumahnya berantakan mencoba mengingat kejadian yang dia lakukan Ternyata Kang He makan dengan rakusnya seperti orang yang kelaparan dan tidak ingat profesinya yang harus menjaga pola makan dan sempat-sempatnya di saat itu dia memikirkan kejadian saat bertemu Jung Seok sebagai supir sewanya Berpikir kalau kejadian itu seperti adegan dalam drama romantis dan membuatnya tersipu Tiba-tiba dia melihat pemberitahuan kalau Donggu mengunggah video baru Ternyata video itu berisikan klarifikasi dari Jung Seok mengenai skandal tersebut dan meminta orang-orang tidak menghujat Kang Hae lagi Lalu dia berterima kasih kepada Kang Hae karena sudah memberikan kenangan yang indah untuk Yuna dan dirinya Mengetahui hal itu membuat Kang Hae terharu Lalu dia dihubungi manajernya yang memberitahu kalau video itu menjadi viral dan reputasi Kang Hae pulih kembali Namun hal itu justru membuat Harry marah Apalagi saat mendengar orang di dekatnya memuji Kang Hae dan Jun Seok adalah pasangan yang serasi membuatnya iri dan semakin marah Jung Seok bertanya kepada Yuna kenapa dia tidak bertanya kepadanya mengenai surat itu. Ternyata Yuna tidak sempat bertanya karena begitu terpesona dengan kecantikan Kang Hae saat bersamanya. Ayahnya meminta maaf karena sudah berbohong. Namun Yuna tidak peduli dengan kebohongan itu selama ayahnya memihak dirinya Karena selama mereka di pihak yang sama, maka harus melihat apa yang ada di dalamnya Bukan hanya melihat dari luarnya saja, barulah mereka bisa memahami semuanya Dan itulah pesan yang dikatakan neneknya Yuna Yuna bertemu dengan Kang Hee dan memberikan lilin bergambar dirinya Sekarang Yuna memanggil Kang Hee dengan panggilan bibi, bukan kakak lagi Ayahnya yang menunggu di luar sangat penasaran dengan pembicaraan mereka. Ayahnya berencana pulang ke rumah dan ternyata Kang Hae sudah menunggunya. Mereka pergi bersama ke tempat tinggal Jung Seok. Lalu Jung Seok mengajak Kang Hae ke SMA mereka dahulu karena Kang Hae bilang dia baru ke sana lagi. Kang Hae menyinggung soal klarifikasi Jung Seok pasti bukan hal yang mudah. Video itu kebanyakan mendapat respon positif namun ada juga yang berkomentar jahat Jung Seok menyuruh Kang Hae untuk mengendalikan pikirannya dan mengabaikan komentar jahat tersebut Namun saat Jung Seok membaca komentar jahat tersebut dia juga terbawa emosi dan tidak sesuai dengan pepatannya tadi Mereka diam-diam bersembunyi di ruang seni lalu memberikan Kang Hae hadiah yang dahulu belum sempat dia terima Jadi kotak hadiah itu dahulu dengan susah payah Jung Seok mempersiapkannya Kemudian dia mempersiapkan diri hingga dia berlatih di ruang seni Tidak sadar kalau Kang He saat itu mengawasinya namun pada akhirnya kotak itu hanya disimpan di lokernya bersamaan dengan kotak teror itu. Setelah Kang He pergi karena terkejut dengan teror itu, dia melihat kalau hadiahnya masih ada di loker tersebut. Dan ternyata Kang He tidak mengambil hadiah itu. Alih-alih mengambil kotak yang bagus berisi coklat, dia malah memilih kotak yang buruk. Mereka hampir ketahuan oleh Satpam yang berjaga dan mencoba bersembunyi di balik tirai mengingatkan mereka pada kenangan dahulu. Namun ternyata Satpam itu malah mengunci pintunya dan mereka pun panik mereka mencoba keluar melalui jendela saat sudah melompati keluar jendela mereka malah ketahuan dan tentu saja mereka langsung melarikan diri namun hal itu membuat mereka tersenyum bahagia bahkan hingga sampai rumah Kang He sangat bersemangat saat berlatih tinju manajernya dan Ayong mempersiapkan proyek pemulihan citra Kang He dari mulai program periode show yang langsung ditolak oleh Kang Hee. Lalu mendonasikan bakatnya di rumah sakit Yuna seperti membacakan dongeng Dan Kang Hee pun tampak tertarik karena dia mempunyai kesempatan untuk bertemu Jung Seok Dan yang terakhir tawarannya adalah menjadi cameo dalam sebuah film Harry yang bersiap untuk syuting film, dan saat ada staf yang menyinggung tentang cameo yang akan mencuri perhatian, dia terlihat kesal. Benar saja, semua orang terkejut saat melihat Kang Hae yang datang dengan mempesona sebagai cameo. Harry dan Kang Hae saling terkejut saat baru bertemu lagi setelah lulus SMA. Saat syuting dimulai, Harry mencoba mengagalkan adegan berkali-kali untuk mengerjai Kang Hae agar Kang Hae merasa kesal. Namun, justru hal itu malah membuat orang-orang memuji Kang Hae yang aktingnya sangat bagus. Bahkan pasti mengalahkan Harry yang menjadi peran utamanya Harry marah mendengar itu dan langsung melabrak Kang He saat berpapasan Meledeknya yang tidak mendapat naskah hingga bersedia menjadi cameo Namun Kang He justru meledeknya karena sombong pada hal itu pertama kalinya Harry mendapatkan peran utama Harry pun tidak terima dan langsung menyinggung ibu Kang Hae yang selalu membayar wartawan dan memanipulasi media sejak dahulu. Dia pun mengatakan kalau itu menurun pada Kang Hae. Sekarang jelas saja Kang He marah dan merasa jijik karena selama ini Harry selalu berpura-pura dekat dan baik padanya. Harry hanya bisa meneriaki Kang He yang pergi meninggalkannya. Malam harinya, Pak Son menemui Harry karena merasa ada yang aneh dengan hubungannya dengan Kang Hae saat Harry siaran tempo hari. Harry mengatakan kalau saat di SMA, Jung Seok adalah pesuruh Kang Hae. Bahkan Kang Hae pun merundung Harry dan Kang He juga sering membolos dan seorang perokok jelas saja semua yang Hei katakan hanyalah kebohongan untuk menjelek-jelekan Kang He. Pak Son yang licik pun percaya begitu saja demi mendapatkan skandal baru tentu saja diam diam dia merekam pembicaraan itu Curhatan hari itu pun menjadi viral dan membuat citra Kang He kembali turun. Kang He yang mengetahui skandal terbarunya pun terlihat panik hingga menjatuhkan gelas dan menginjak serpihan kaca lalu membuat traumanya kumat lagi saat melihat darahnya sendiri. Semua produk yang diiklankan Kang He pun ditarik dari pasaran Kemudian banyak wartawan yang berkumpul di rumah Kang He hingga manajernya dan Ayong mengelabui mereka agar Kang He bisa pergi dari tempat itu dan pergi ke tempat yang aman Kang He berniat menghubungi ibunya namun dia teringat saat mendapatkan teror di SMA-nya dia menghubungi ibunya untuk menjemputnya, namun justru ibunya menolaknya. Lalu saat itu pula Kang He mengetahui kalau Harry lah yang memberikan kotak teror tersebut. Yoon Hae yang juga ikut terlibat dalam kerencana Harry menyadari kehadiran Kang Hee, yang pasti juga salah paham padanya. Namun Kang He terlanjur marah dan melepaskan cincin persahabatan mereka. Yuna dan ayahnya mengkhawatirkan Kang He yang tidak bisa dihubungi. Ibu-ibu di kambar Yuna membicarakan skandal terbaru Kang Hae namun anak-anak mereka malah membela Kang Hae Ibu-ibu itu malah bertanya kepada Jung Seok tentang kebenarannya karena dia juga satu sekolah dengannya Namun tentu saja Jung Seok membela Kang Hae dan mengancam mereka dengan hukum agar berhenti berkomentar jahat Hal itu membuat Yuna menangis karena marah idolanya dihujat Ibu-ibu itu pun merasa bersalah dan meminta maaf Dan ternyata Kang He mendengar semua pembicaraan mereka dan dia pun langsung pergi dan Jun Hyuk mencoba mengejarnya. Jung Seok memarahi Kang He karena dia melarikan diri. Padahal dia tidak bersalah. Namun Kang He pikir percuma saja dia menjelaskannya, karena pasti orang-orang tidak akan mempercayainya. Dan yang lebih menyakitkan, Kang He berkata kepada Jung Seok kalau kekacauannya sekarang terjadi karena Jung Seok masuk ke dalam kehidupannya dengan surat penggemar itu. Kemudian setelah berbicara itu, Kang He pun pergi. Jung Seok yang kembali ke kamar Yuna teringat perkataan Yuna mengenai nasihat. Dari neneknya itu Dia pun bergegas kembali mencari Kang He Beruntungnya Kang He masih diam Di tempat tangga darurat Dia sedang menangis ketakutan Karena tadi dia hanya berpura-pura tegar saja Ternyata saat SMA, Seok menyukai Kang Hae dan mengancam Harry agar tidak meneror Kang Hae lagi. Tapi saat itu Kang Hae terlanjur pergi dan belum sempat mendengarkan pernyataan itu. Bahkan saat Kang Hae berpapasan dengan Jung Seok pun dia tidak menyapanya dan Jung Seok membiarkannya pergi begitu saja. Namun kali ini Jung Seok tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Kini dia akan berada di samping Kang Hae dan memeluknya. Oke karena Jun Seok ingin ada di samping Kang Hae terus-menerus Episode yang ketiga pun berakhir sampai di sini. Kali ini PlayStation May Open Letter memasuki episode yang keempat Episode yang keempat dimulai dari Kang Hae yang muak dengan semua orang di dekatnya yang berubah membencinya Namun dia berharap kalau perasaan Jung Seok tidak akan berubah Jung Seok diam saja tidak mendengapinya Lalu Kang Hae pergi buru-buru hingga terkilir sehingga Jun Seok membantunya berjalan Tahu kalau Kang Hae tidak punya tempat tujuan, Jung Seok membawa Kang Hae ke rumahnya, menyuruhnya tinggal sementara di sana sampai semua gosip tentang dirinya mereda. Jung Seok membantunya sebagai balasan karena sudah membuat Kang Hae terganggu karena surat penggemar Yuna. Namun, Kang He bilang kalau dia menemui Jun Seok bukan karena tidak ada tempat tujuan lain, tapi karena hanya Jun Seok lah yang terpikirkan olehnya. Ayang masih bingung cara mengatasi skandal ini karena Harry masih belum bisa diajak bernegosiasi, apalagi dia berpura-pura sedang sakit karena gangguan panik jika membicarakan Kang He. Harry yang sedang bekerja di stasiun radio dan pura-pura mengkonsumsi obat paniknya agar para rekannya percaya dia sakit dan merasa simpati padanya Kang Hae terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba saja Jun Seok datang memencet bel Lalu Kang Hae pun panik, sadar kalau rumah Jun Seok berantakan karena ulahnya Jun Seok datang untuk menyimpan persediaan kebutuhan di rumahnya Namun saat dia akan menyimpan sesuatu ke sebuah ruangan, Kang Hae mencoba mencegahnya Curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan Kang He, Jun Seok pun bergegas memeriksanya dan terkejut melihat rumahnya sangat berantakan. Kang Hee pun kabur dan tidak sengaja bertemu dengan Ayong di depan rumah Jun Seok, sehingga dia pun mengajaknya untuk menemui Jun Seok. Jun Seok terlihat tegang saat Ayong menemuinya karena Kang He sudah menganggap Ayong seperti kakaknya sendiri. Ayong terus bertanya mengenai latar belakang Jun seok namun saat mengetahui Jun seok seorang pengacara Ayong langsung bersikap lembut pada Jun seok saat Ayong akan mengantar Jun seok kembali ke rumah sakit Kang He mencegahnya beralasan kalau Jung seok akan menemani Kang He makan malam saat Kang He dan Jung seok sedang asyik bahkan ibu-ibu di rumah sakit membicarakannya yang akhir-akhir ini jarang melihat Jung seok menemui Yuna mengira kalau Jung seok punya wacar Padahal selama ini mereka mengira kalau Jung Seok menjalani hubungan dengan Kang Hae yang saat itu melihat Jung Seok yang mengejarnya tempo hari. Mereka berpikir kalau Jung Seok membawanya ke rumahnya. Yondo yang bersama mereka pun hanya menanggapinya sambil tertawa karena tidak mungkin Kang Hae mengancani Jung Seok. Namun ibu-ibunya malah berkata memang tidak mungkin Kang Hae berkencan dengan duda seperti Jung Seok. Dan menganggap Yuna adalah beban bagi Jung Seok Jelas saja Yondo marah dan tidak setuju Tiba-tiba anak-anak mereka datang dan Yondo menanyakan keberadaan Yuna Teman-temannya pun berkata kalau Yuna baru saja pergi Jelas saja Yondo panik karena pasti Yuna mendengar obrolan mereka tadi dan langsung mencarinya Kang Hee dan Jung Seok makan malam bersama Kang Hee berkata kalau mereka seperti sepasang pengantin baru Jung Seok terkejut karena perkataan itu, namun ternyata itu hanya lelucon Kang Hae saja. Saat mereka berdua sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Yeon mengabari kalau Yuna menghilang. Mereka pun langsung mencari Yuna di rumah sakit. Setelah mencari di semua ruangan, mereka bertiga belum juga menemukan Yuna. Lalu ada satu tempat yang Jung Seok yakin Yuna ada di sana. Dia pun menuju taman di atap dan benar saja Yuna sedang berada di sana. Karena sangat khawatir, Jung Seok malah memarahi Yuna karena pergi ke tempat berbahaya sendirian. Yuna pun menangis karena dibentak ayahnya dan berkata, "Kenapa dia tidak boleh ke sana sendirian? Padahal dahulu ayahnya juga pergi ke sana sendiri." Kang He meminta maaf karena ini semua salahnya yang meminta Jung Seok menemaninya. Namun, Jung Seok tetap membela Kang He, berkata, "Kalau dirinya lah yang bersalah atas kejadian hari ini." Surat penggemar dan kejadian saat ibunya meninggal. Jadi ibunya Jung Seok meninggal tertabrak mobil saat akan mengantar bekal untuk Yuna di rumah sakit. Sedangkan Jung Seok sedang bekerja. Karena itulah Jung Seok menyalahkan dirinya dan pergi ke taman atap rumah sakit itu berniat untuk bunuh diri Namun tiba-tiba Yuna datang dan memanggilnya Dan membuat Jung Seok tersadar kalau masih ada Yuna yang dia miliki dan harus dia jaga Dan setelah pemakaman ibunya Jung Seok berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi ayah yang baik bagi Yuna Yang selalu berada di sampingnya dan menjaganya Namun akhir-akhir ini dia melupakan semua itu karena kehadiran dan kebersamaannya dengan Kang Hae Dan membuat dia teringat dengan masa lalu dan membuatnya bahagia dan ingin terus bersama Kang Hae Sampai dia melupakan kalau dirinya adalah seorang ayah, meminta maaf kepada Kang He untuk tidak saling bertemu lagi karena dia rasa itulah tindakan yang baik bagi semuanya. Kang He pun kembali ke rumahnya. Namun saat melihat hadiah coklat dari Jung Seok membuatnya sedih, menangisi perpisahan mereka. Begitupun dengan Jung Seok yang terus melamun merasa kehilangan Kang He. Sajong Seong sedang membereskan barang-barang Yuna yang akan pulang ke rumah. Tiba-tiba saja, orang yang bernama Ju Yong menghubunginya. Ibu Kang He menemui Ayong. Dia meminta untuk mengadakan konferensi pers untuk membantu Kang He memulihkan citranya karena dia tidak suka Kang He dihujat. Bukan karena mengkhawatirkan Kang He sebagai putri kandungnya, melainkan mengkhawatirkan kalau dirinya tidak bisa punya uang lagi jika karir Kang He hancur. Tiba-tiba saja staf agensi menghentikan pembicaraan mereka mengabari kalau Kang He membuat video klarifikasi. Melalui video klarifikasi itu dia meminta maaf dan menceritakan kisah masa lalunya yang secara tidak langsung membantah skandal tersebut. Jelas saja video itu pun menjadi viral. Dan ibu-ibu di rumah sakit masih saja bergunjing tentang hal itu karena masih merasa bingung siapa yang sebenarnya berkata jujur. Yeonhae yang kesal karena mereka terus membicarakan skandal tersebut dan membuat Donggu tidak nyaman, akhirnya memberanikan diri untuk memberi klarifikasi. Dia membuat sebuah pernyataan untuk mengungkapkan kebenaran di balik tuduhan antara Kang He dan Hyeri tersebut. Pernyataan Yeonhae pun juga menjadi viral, membuat Hyeri terpaksa melakukan pengakuan dan permohonan maaf yang jelas saja tidak tulus dia lakukan. Dia meluapkan kekesalan itu pada staffnya dan memarahi mereka. Namun, diam-diam seorang staff merekamnya sejak tadi yang memperlihatkan sifat asli Hyeri tersebut. Pak Son pun kesal karena dia ikut dikritik karena tuduhan itu. Melihat mobilnya dirusak oleh fansnya Kang He membuatnya semakin marah. Namun, tiba-tiba sekelompok orang datang dan berusaha untuk memberikan pelajaran padanya karena sudah merusak citra idolanya mereka. Ayo memberikan naskah proyek film Hollywood dari sutradara Choi. Kang Hae merasa senang karena yang dia inginkan ada di hadapannya. Namun tiba-tiba saja dia menjadi ragu untuk mengambil proyek tersebut. Ayong menduga kalau keraguan itu pasti karena Jung Seok. Ayong yang sudah menganggap Kang Hae sebagai adiknya merasa tidak setuju dengan Jung Seok karena dia ingin Kang Hae bersama dengan pria yang hanya bisa menghargai perasaan Kang Hae dan dia bisa fokus hanya pada dirinya saja. Sedangkan Jung Seok sudah mempunyai Yuna, yang jelas semua itu akan terbagi dengannya. Kang He hanya bisa menangis di sana. Yondo, Yuna, dan ayahnya datang ke pemakaman Ju Yong yang ternyata ibunya Yuna. Saat itu orang yang menghubungi Jung Seoklah yang memberitahu kematian ibunya tersebut. Yuna tampak tegar mengetahui ibunya yang belum pernah dia lihat selama ini malah sudah meninggal Dia pun mengirimkan surat untuk ibunya dan berharap kalau ibunya bisa membacanya di surga sana Yuna bertanya pada ayahnya kenapa jarang bertemu dengan Kang He lagi Mengira kalau Kang He tidak ingin bertemu dengan ayahnya karena Yuna Ternyata saat Yuna di taman atap, sebenarnya dia sedang meminta permohonan pada bintang. Namun percuma saja karena ayahnya tidak membantu keinginannya terwujud karena tidak berusaha. Yuna ingin ayahnya tetap bersama Kang Hae. Jung Seok diberitahu kalau Kang Hae akan pergi syuting ke Amerika. Dia pun bergegas ke bandara. Saat di bandara, Kang Hae menoleh ke belakang berharap seseorang yang diharapkan akan datang. Jung Seok mencari Kang Hae namun terlambat. Pesawatnya sudah lepas landas. Film yang dibintangi Kang Hae sangat sukses di Amerika. Hingga Kang Hae pun menjadi sibuk dan terkenal di sana. Lalu saat dia pulang, dia diberitahu kalau ada hadiah dari penggemarnya. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat rumahnya dipenuhi oleh boneka. Saat akan tidur, dia mengambil salah satu boneka dan memeluknya. Namun terkejutnya dia karena boneka itu mengeluarkan suara. Ternyata Jung Seok membacakan semua surat penggemarnya dan merekamnya pada boneka itu. Kang He menjadi ketagihan dan mendengarkan semua boneka itu karena membuatnya bahagia Lalu ada boneka yang ternyata berisi pesan dari Jung Seok Dia berkata kalau jangan mengabaikan orang yang mencintainya hanya karena merasa sakit hati dengan orang yang tidak mencintainya Karena banyak penggemarnya yang mencintainya dan mengaguminya dan Jung Seok pun mengamatinya Hal itu pun membuat Kang Hae memberanikan diri untuk menulis balasan semua surat penggemar itu. Yuna dan orang-orang di rumah sakit pun merasa senang dan tidak percaya kalau mereka menerima surat balasan itu. Kang Hae kembali ke Korea setelah satu tahun di Amerika. Stasiun TV Korea pun langsung mengundangnya karena kesuksesannya dan filmnya di Hollywood. MC acara tersebut menyinggung soal Kang Hae yang menyempatkan waktu untuk menulis surat balasan untuk penggemarnya pun menjadi viral Kang Hae pun bercerita kalau dia berhasil mengatasi traumanya yang takut membaca surat penggemar tersebut karena usaha yang dilakukan Jung Seok saat dirinya di Amerika Tiba-tiba saja saat dia sedang membicarakannya Jung Seok tepat berada di hadapannya bahkan Yuna juga berada di sana membuatnya terkejut dan terharu karena kejutan mereka Hubungan Jung Seok dan Kang Hae pun menjadi skandal baru lagi. Namun, kali ini mereka tidak menyangkalnya, malah secara terbuka berkencan di tempat umum. Membuat orang-orang melihat dan memotret mereka. Jung Seok pun akhirnya mengungkapkan perasaan cintanya pada Kang Hae dan mereka pun bahagia bersama dengan Yuna juga. Oke, itulah drama Korea yang berjudul Please Send Me A Fun Letter. Oke okay, cukup menarik ceritanya ya guys ya Episode yang keempat ini adalah episode yang terakhir Oke okay, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti perjalanan drama Please send me a fun letter sampai episode yang terakhir ini Sampai jumpa di drama-drama selanjutnya Tetap jaga kesehatan Dan terima kasih